Halo, saya Josephine Alfinalia dengan NRP 2272029 bersama dengan teman saya Rafael Kevin Emanuel Tuasun dengan NRP 2272041 kami akan mempresentasikan tentang hasil Project yang telah kami buat. Healthcare adalah tema yang kami pilih untuk Project ini karena menurut kami membuat web terkait tentang dunia medis adalah hal yang menarik untuk dicoba. Napalker merupakan web klinik hewan yang memberikan fasilitas serta layanan untuk hewan peliharaan Anda. Web ini kami buat dengan alasan karena kami sangat menyukai hewan peliharaan. Kemudian tujuan dari web ini dibuat yang pertama untuk memberikan informasi mengenai seputar dunia hewan peliharaan seperti bagaimana eh, makanan yang harus diberikan, nutrisi yang dibutuhkan, dan apa aja yang tidak boleh dilakukan dan harus dilakukan saat memelihara melihara hewan peliharaan. Kemudian yang kedua, memberikan layanan kesehatan seperti membuat janji pertemuan dengan dokter hewan secara online. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di website kami. Yang pertama, ada navigasi. Navigasi diciptakan agar user dapat berpindah halaman. Lalu yang kedua, dokter berisi tentang informasi-informasi mengenai dokter-dokter hewan yang ada di poker Klinik. Lalu yang ketiga, ada Make an Appointment. Mekan appointment berfungsi untuk membuat janji temu antara user dengan dokter. Lalu yang keempat, ada artikel. Artikel berisi tentang informasi-informasi dasar yang dapat diketahui oleh user. Lalu kelima, ada kontak as. Kontak as berisi form yang dapat diisi oleh user untuk mengirimkan pesan, kritik, atau saran kepada kami. Lalu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kami membuat care klinik dengan target website yang kami buat dapat bekerja dengan baik dalam menyediakan informasi dan juga membantu user dalam membuat janji temu dengan dokter hewan. Target kami tercapai namun tetap masih ada kekurangan minor dan mengalami kesulitan dalam membuat media responsif atau media query website kami. Saran. Untuk pembuatan web kami selanjutnya, kami harap dapat menambahkan fitur-fitur yang baru seperti fitur pembelian perlengkapan hewan peliharaan, serta lebih memperhatikan detail-detail minor yang masih kurang, salah satunya pada email yang terkirim pada fitur make an appointment yang masuk ke dalam spam email sekian presentasi ppt yang dapat kami sampaikan untuk website yang kami buat dapat diakses melalui link yang tertera pada slide untuk demonstrasi akan dimulai oleh rekan saya terima kasih sekarang saya akan memperlihatkan hasil project yang telah kami buat ini adalah tampilan utama dari paw care pada section hero ini terdapat tombol make an appointment yang jika ditekan akan langsung menuju page di mana kita membuat janji dengan dokter hewan. Kemudian jika home pada navigasi ini ditekan, kita akan kembali ke halaman utama. Di halaman utama ini juga terdapat section about us yang memberikan informasi mengenai power care. Kemudian section over yang menjelaskan layanan-layanan yang disediakan oleh power care. Dan yang terakhir adalah section artikel, yang dimana menyediakan informasi mengenai bagaimana cara melawat hewan piaraan. Jika tombol simor ini diklik, maka akan langsung menuju salah satu dari artikel. Nah, jika logo pada pawcare ini pada navigasi di tekan, akan kembali ke dalam halaman utama. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur make an appointment. Di sini adalah tempat di mana kita membuat janji dengan dokter hewan secara online. Jika kita tidak mengisi form ini dengan benar, lalu memencet confirm, maka akan munculkan pemberitahuan seperti ini. Nomin di bagian sini ada tombol yang jika diklik akan langsung menuju halaman informasi mengenai para dokter yang ada di PawCare. Jika kita mengisi semua komik dengan benar, akan muncul pemberitahuan seperti ini. Dan jika kita membuka email, akan ada di bagian Gmail kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang halaman dokter. Di sini ada judul, di sini ada deskripsi singkat, dan di sini ada dua kartu yang isinya sama, hanya perbedaan pada nama dan juga foto. Kita coba klik, di sini ada button. Di sini ada judul dan juga informasi tentang dokter tersebut. Lalu di sini ada card dan ada button juga, make an appointment, yang akan mengarahkan kita ke page appointment.html yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Halaman kontak AS di sini ada phone number, email address, Instagram location dari Poker Clinic, dan di sebelah kanan ada form yang dapat diisi. Lalu di bawah ada Find Us on Google Maps. Di sini kami menggunakan alamat Universitas Kristen Maranatha. Kita coba isi formnya seperti yang bisa dilihat. Saya sudah mengisi nama email address subjek dan juga pesan yang ingin saya sampaikan di sini, Rafael Kevin. Email addressnya 2272041 at subject power care message, write your message. Terima kasih telah merawat hewan peliharaan saya. Kita coba send. Setelah kita send, akan muncul message sent successfully. Thank you for giving us a feedback. Lalu kita cek di email, apakah masuk. Tentu saja masuk. Di sini ada new. Di sini subjek sudah sesuai, poker message, dan juga email address sudah sesuai, 2272041, first name, last name juga sudah sesuai, message sudah sesuai, 0 sego yang mana berarti baru dikirimkan. Sekian demonstrasi yang dapat kami sampaikan, akan kami lanjutkan dengan kesan-pesan. Untuk pembagian tugas dalam project ini, saya mengerjakan bagian home dan juga articles dan rekan saya Rafael mengerjakan bagian doctors, contact us serta make appointment. Untuk responsif dan juga javascript kami kerjakan secara bersama. Kesan yang saya dapat dalam proyek ini, saya merasa senang sekali dapat bisa ikut dalam Project yang kali ini. Saya bisa belajar banyak hal seperti membuat web menjadi responsif, kemudian bagaimana pemrograman dalam javascript. Saya harap kedepannya saya dapat mengikuti Project yang seperti ini lagi. Untuk kesan yang saya dapatkan selama mengerjakan proyek ini adalah tentunya kesan yang baik, walaupun terkadang saya merasa kesulitan, saya terkadang merasa kurang percaya diri atas kemampuan yang saya miliki, karena terkadang saya mendapatkan error yang sulit diperbaiki. Namun saya tetap mengerjakan dengan bahagia, mengerjakan dengan hati yang senang. Lalu untuk pesan yang saya sampaikan adalah semoga di lain kesempatan saya bisa mengikuti proyek seperti ini lagi, saya dapat memberikan yang lebih baik dibandingkan saat ini. Untuk menutup presentasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini, saya mewakili rekan saya Josephine ingin berterima kasih tentunya kepada tim evaluator yang telah memberikan kami kesempatan untuk berpartisipasi dan mengambil bagian di dalam proyek yang luar biasa ini. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.